ありがとうございました ditemenin ada bapak Sugiarta dengan bapak Gunawan para pemancing senior kita kali ini dikawal sama para senior senior mancing itu teman satu lagi jadi, youtuber juga yang belum subscribe, subscribe dulu ya channelnya. buat good mancing, lupa di-subscribe ya guys, what good mancing. Oke, okay, jangan tunggu lama-lama lagi, mari kita saksikan mancing kita. Yuk, guys. hari panas, kita pakai tutup ya, Mas Bro. yang udah terlalu penuh matahari. kita guys nih guys nih hasil guys kita trek nih guys ini guys lokasi tempat mancing kita guys hari ini di daerah Sukomoro di sini tempat aliran di sini banyak orang Mancing di sini guys. Kita berhubung kehabisan umpan nih guys ya. Kita sekarang lagi pakai daging ini guys. Karena kehabisan umpan, kita pakai daging. Kehabisan mancing. Oke guys ya, pasang, empat selesai. Sekarang kita hand. Yes. Tuh, guys, tuh, mancing semua, sih, guys. Oke, okay, Mas Bro, ya. Tuh, tuh guys, itu Mas Bro. ikan kan, umpan kita sudah mulai di single, mudah-mudahan dapat yang gede. Yang besar lumayan buat kau makan, Mas Bro. Kalau oh, dari tilapnya sih, besar-besar ini, Mas Bro. Intan eh, kita masih di sini, Mas Bro. aduh baterai tinggal 5 mas bro oke okay, mas bro itu aja mas bro ya nah nanti kita oke okay, yang dulu nanti kita cari casan mas bro soalnya baterai kita tinggal 5% mas bro oke okay, mas bro ya jangan lupa di subscribe ya channel ini mas bro biar makin rajin bikin kontennya oke okay, terima kasih semuanya telah menyaksikan hari ini And subscribe subscribe Oke okay guys